Ini om saya Pak <gulau> Mana barang hmm? Itu aja Ada Yang, itu mau terus ya mau ya? mau diserap keluar oh, hmm? nah, jangan Yuk, kita nah, Allah. Allah. Allah. udah udah kita bareng -bareng. Bah, bareng lama nih <tuh> Hah? ini ada apa cakar ya bagian hilang <tuk> ya udah biar sini aja tinggal Okey, kita mulai <coughs> Kita minta kepada Allah Semoga melalui huruf ini Hari ini Allah bersihkan benar-benar ya Kemarin ya Qadarullah, Waktu sudah tidak memungkinkan Sudah masuk waktu maghrib Dan ternyata Memang banyak <laughs> Makhluknya kan mm -hmm. Jadi tidak selesai Qadarullah. Ya hari ini mudah-mudahanlah bisa maksimal kita rukyah. Okay. Bismillah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa anahu kana rijalum minal insi A'udhu nabi rijalim minal jinnifazaduhum rahaqa Inna shaytana lakum aduun Fattakhiduhu aduwa Inna ma yaduuhizbahu Siapa kamu? Yang kemarin. Yang kemarin? Yeah. Kamu udah masuk Islam? Wallah. Kamu yang ikut dia? Uh -uh. Panglimamu bukannya udah masuk Islam? Iya yeah. Ayo kita ucapkan syahadat. Yeah. Ashadu, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Barang-barang ini ada kaitannya denganmu? Iya hmm, Salah satunya Kalian ada di benda ini? Hmm. Ayo kita cek, walau hmm. di kerang ini di kamu tinggal di sini. Hmm. Apa yang kamu berikan? Tidak ada. Nggak ada. Hmm. Kamu cuma tinggal di sini. Hmm. Kamu diikat di sini. Hmm. Terus benda ini kan disimpan di rumah. Hmm. Kamu ganggu orang di rumah. Iya hmm. Iya hmm. kan? Ya. Apa gangguanmu? Hmm, bikin sakit. Bikin sakit. Hmm. Bikin sakit dia. Oke. Ini buat apa, Pak? Nah, itu enggak tahu kegunaannya. Enggak juga. tahu kegunaannya? Iya, hanya disimpan aja. Kerang-kerang ini bukannya apa, biar suami sayang istri, istri sayang suami? Bukan. Bukan? Kamu tinggal di sini? Nah, kita bebaskan, insya Allah. Baratun min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Baratun min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Barat Berikutnya Ikuti saya sure? Ashadu Allah Ilaha illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Semua yeah, semuanya Seperti should... yeah. Bambaran Walahu masakanafi layu Lepas kerikatan semua yang di sini <laughs> ya yaudah hmm. Harusnya kerisnya di bawah Tadi kerisnya di bawah Itu di situ paling utama Di situ paling banyak Paling kuat Itu satu keturunan Dia satu ketulan bapa ni. Ia ya, itu di situ disimpannya itu yang jaga harus di buang semuanya. Saya masih di badannya ini. Oke, okay. ayok kita bebaskan kalian. Dechin juga. Hmm. Hmm. Semoga. أعود بالله من الشيطان الرجيم ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله. قل: "أفرأيت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدور هل هنا كشفة ضره أو أرادني برحمتنا هل هنا ممسكات رحمته قل alaihi الله عليه يتوكل المتوكلون Bara'atu min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Bara'atu min bara Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Bara'atu min Allahi wa Rasulihi Kamu dari sini juga Ayo kita ucapkan syahadat Baratun min Allah wa rasulihi, min al min wa Kamu dari sini? Hmm. Dari yang mana? Dari yang... Cakar ini. Nih. masih di sini hmm. di kerang ini hmm. <laughs> padahal bentuknya ya, itu sudah lama, remeh sudah aja kan kayak gini aja umurnya sudah lama. ini umurnya sudah lama oh ini sisi terenggiling kah pak oh iya ya bukan bukan oh iya bukan kerang laut ini ini sudah lama sekali ratusan tahun itu umurnya, sisit hmm, ratusan tahun. Ratusan tahun umurnya itu di sini. Ayo semua yang ada di sini ikut Ayo. saya. Langsung aja suruh mereka semua keluar. Ayo. Di sini banyak sekali nih diantara semuanya. Tarata'na min Allah hmm. <coughs> al -musyrikin. Al -musyrikin. Al musyrikin Kenapa kerisnya tidak dibawa? Uh, tadi itu dok hmm. jadi kerisnya besar hmm, biasa uh, sedang itu saya bukan mau ngambil krisnya, tidak, ini mau dinetralisir ini pak ini ganggu sekeluarga Buk itu bukan mau saya ambil buru-buru dulu di <guruh> <hius> Bawa sekarang Boleh dong? Iya Tolong dia diambil krisnya Sudah selesai semua yang disesai Dok, tolong minta juga dok Dikeluarin semua yang di di saya dok Mesti ada Oke okay. Sebentar Enggak, saya bukan mau ngambil krisnya Enggak, memang, memang itu tuh apa panas dok iya hmm. pernah ditaruh ke sini ini berpengaruh dengan sini ini orang rumah sini panas Kamu hmm, jadi kayaknya itu satu ikatan nasab kami semua ada di kursi juga kursi itu pusatnya ya ya Yuk, kita lanjutkan kita ajak mereka masuk Islam Bismillah Wala huma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul alim. Wala huma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul alim. Wala huma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul alim. Semua yang ada di badan ini silakan berkumpul. Berkumpul semuanya. Berkumpul kita ucapkan syahadat. Wala huma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul alim. Ayo ikut saya. Ashadu hmm. Ya semuanya keluar Pecahkan syahadat Inna din 'indallahi inna inna Ayo ucapkan, Ustaz. Sudah. Yeah, <clairement> Halo, oh, gitu Masalahnya ini gitu, gitu, sudah. Gitu. Sudah lepas semua di sini. Okay. Alhamdulillah hmm. Ya kosong ya Sudah kosong berarti uh, Dok uh, tapi Kok saya masih bisa Menggelatin uh, tangan masih bergerak sendiri hmm. Hmm, Nanti kita Ini dikemas Anak, Simpan dulu Min Allah hmm. min al min al Allah <coughs> kamu, dari... kamu suka itu asyhadu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan warahmatullahi insyaallah hmm. saya masih ada di belakangnya ya ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daraja min Allah wa, wa rasul Ikuti saya. Ashhadu Siapa kamu? Ayo ikuti saya. Ashhadu Pergi ke masjid. Waalaikumsalam. Ya, ucapkan syahadat. Dah, ya, pergi, pergi ke masjid. masakna fil layli wan nahari wa huwa as-sami'ul alim lahu masakan fil layli wan nahari wa huwa samiul alim kamu tunggu kamu yang bikin dia bisa tahu di mana letak-letak orang penyakit di badan orang itu iya iya saya yang dijariin ya. kamu yang hmm. nyari gitu he hmm, iya biasanya dia tahu dari jarinya yang, yang masih sehat gitu cara kerjanya jangan. Ya udah. Ayo dah. Nih pergi ke masjid. Ya, ya. ini pintu matanya masih terbuka nih. Batinnya ini harus ditutup nih. Ya? Oke, okay, kita tutup. Asalamualaikum ya, ya. <tuh> Ayo <Hai>, kita tutup. Wa qul ja'al al-haqqa wazahaqal batil, innal batila kana zahiqun. Wa nunazzilu min qurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimin illa khasara. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَنَا عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَنَا عَلَيْهَا لَا تبديل Fitrah Allah yang la tabdila lixalkillah. Fitrah Allah yang fitrah la tabdila lixalkillah. Fitrah Allah yang fitrah la tabdila lixalkillah. Di kepala lagi tak masih ada? Walahu masakan fil laili wa nahari, wahyu samiunal. Wow. Kamu yang dari sihir itu? Iya. Yeah. Dari sihir kan? Oh, hmm, Ayo kita hancurkan. Filam al qala Musa maji'tum bihi as-sihru inna Allah sayubtiluhu inna Allah sayubtiluhu inna Allah sayubtiluhu inna Allah sayubtiluhu inna Allah sayubtiluhu inna Allah sayubtiluhu kita batalkan tumbalnya darahnya Iya. Haramat 'alaikumul maytatu wad damu wa, -dam wa lahmul khinzir wa ma uhi lil ghairi lllahi bi. Haramat 'alaikumul maytatu wad damu wa, -dam wa lahmul khinzir wa ma uhi -uh -il lil Haramat 'alaikum al-maytatu Panas di badannya, saya nggak kuat lagi sebenarnya. Cuma saya masih nika, saya lama ikut saya masuk, saya masuk Islam. Islam? saya. Ya, ya saya mau Saya Waalaikumsalam. Yang ya. ya, sudah terlepas silakan pergi ke majid Iya, ya, sudah semuanya. Mana lagi ya. yang masih kafir? Wala ya. huma ya. sakkana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Quran masih ada, Dok. fil laili wan nahari wa huwa samii'un 'alim. Wala huma fil laili wan nahari wa huwa samii'un 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kepala lima. Itu padang banyak sekali dah. Mari hmm. kita hancurkan. Wa qadna ma'amilu min amalin faj'annahu haban mansuran wa yunzilu alaikum min sama'in ma'a al wa yudhib angkum rijzaz syaitan wali rabbika qul hubikum wa Fa min al-qawa'id min al-'adab min yashurun min terus diam udah diam enak dia jangan ngomong lagi risik kamu yang di kepalanya <tune> saya yang dari paling kuat itu kamu yang paling kuat Kepala, kan? Kamu sembunyi selama ini? Iya, saya sembunyi dalam jauh Jadi susah orang buat ngambilnya Oke, okay. Alhamdulillah Allah pertemukan kita Bolehkah saya menyiksa kamu? Oh, jangan, sakit hmm? Kamu udah nyiksa dia kan? Iya, lama pulau tahun Kami akan menyiksa kamu atas eh, izin Allah Tidak <laughs> aku, aku. Makanya, mau bertobat? Iya, mau saya ucapkan syahadat. Barat minallahul rasyidiniladina hati mu shurikin. Mualikum assalamualaikum. nafusaka fil ya, laili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Di kepala masih ada bro. tuh. Wala fu masaka hmm. wa Saya pergi saya pergi saya pergi saya. Ya, bergih Assalamualaikum. Jukan syadan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa hmm, Ya, saya tahu kamu. Hmm. Siapa kamu? Saya di badannya saya yang masih di masih Saya bikin jantung dia sakit nih. Kamu dari musuk, sihir? Musuk, ya. Dari sihir? Hmm, hmm. Ayo kita hancurkan. saya hmm. uh, ikut saya masuk Islam. Asyhadu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 Saya juga sihir ini ada, masih ada saya. Oh, Wa ila min amalin ada, ada, haba. Lewas, lewas, lewas. Oh, di pelinga kiri ini, bikin dia sakit pelinga ini. Ayo ucapkan oh. syahadat. Oh. Oh. Oh. Oh. aja kan Dah, pergi ke masjid punggung pinggang <coughs> sebelah kanan. Walahu masyakallah fil laililaharim wahyu asami alaihim. Eh ya, saya di pinggah, saya sihir juga. <imitedklich> Kamu perempuan ya? Eh saya perempuan. Rambut panjang itu? <tim...​ <tim <tim <YouTubers variation> iya. Tapi saya bukan yang berbisnis di sini. Saya dari kampung jauh. Oh <receptors> enak ya tinggal di sini ya. Saya <tim> suka. Makan gratis ya. Ya, tapi panas, panas. saya sakit di dia ini sebenarnya saya enggak kuat lagi Kena pergi Iya ini ibadah salat sudah ngaji saya sakit salat, hmm. saya sakit. Kan. minta lepaskan tolong. Mau nah, ucapkan syahada dulu? Iya saya mau tapi saya diikat ini di punggungnya. Kamu ucapkan ya, syahada dulu nanti kita lepaskan ikatan. Awalan ya Allah dinaka sarwang ngasama dewan auradakan فقط Ayuh... Ayuh... Ayuh... Ayuh... Seminalah Allah wa rasulihil hmm. ladina hatta min al-musyrikin wa rasulih. Kamu bangunkan saya. Kamu tidur. Iya, tadi saya tidur. Nih ribut-ribut ada apa ni Kamu tidur di situ. Iya hmm, makanya dia sakit-sakit. Ah, terus ya. tidur di bahunya. Jadi berat. Iya saya dari sihir. sihir. Biar dia sakit. Oh. Hmm. Ayo ucapkan syahadat. tidaklah oh, yeah. tidak <tip> mahu Ka malamnya rol. Bara'tu wa rasulihi, laa diina hatta Kamu udah ngopi? Sudah ngopi? Belum. Apa itu kopi? Kopi itu ini hadihi jahannamul lati kuntum tu'addu mislaw kuntum takfurun hadihi jahannamul lati kuntum tu'addu Allah kamu kafir itu balasannya ayo cokon syahadat ayo cokon syahadat dah pergi pergi pergi ke mana tu Assalamualaikum warahmatullahi Di mata, lepas itu mata. Awal lebar, falam. Wallahu masakanya. Saya di matanya. Apa tugasmu? Ah, biar matanya sakit, suka sakit matanya yang dia. Ayah kita ucapkan syadat. Syadat. Syukur mata semua. Syukur Allah. A shadu. Kita doalah pergi. pergi. Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Barakatun. Wa Saya keluar, Sihirnya ini, sihirnya banyak masih dok, di badannya dok, Di sihirnya, sihirnya lepaskan semua itu ikatannya dok Langsung, sekaligus, sekaligus, semua ini Wa ahayna ila Musa an al-qiyasaka fa idha hiya talqafu ma yafiqun fa waqa'al haq wa batala ma kanu ya'malun Fa ghulibuhuna lika wa anqalabu sadirin wa ulqiyas saharatis sajidin Qalu amanna Rabbil alamin, Rabb musa wa harun yang sudah lepas langsung mengucapkan syahadat, langsung pergi wal hayna ila musa an atsa ka fa idahia talqathuna al haqqa fatala kanu wa anqalabu sagirin Hmm. Yang udah lepas langsung mengucapkan syahadat langsung hmm. pergi. وأوحينا إلى موسى أن القياس راكفا إيدهية توقف ما يافق فوقع الحق وبطل ما saya bikin dia sakit perutnya Anaknya putar-putar di dalam Dia tidak bisa lahir normal Ayo jakan syahadat Ya, syahaduan lahir Syahaduan emang Bismillahirrahmanirrahim Digit Ah, ah. ah. ah. ah. Ah. Sampo di kepala aja masih ada di kepala Tinggal di kepala lagi Walahuma sakanna fil layli Wal nahari Wah huwa sami'ul alim Ucapkan syahadat Ya ni masih banyak ni Ini suruh semua aja keluar Kepala banyak sekali Mungkin Gak selesai ni Ya udah ayo keluar Fasubahanalladhi Biyadihi malakutu Kulli syaiwa ilah Barang apa itu Saya suka Saya suka apa itu? Saya lihat saya suka oh, itu, itu, itu. Saya mau masuk situ Bagus sekali, kuat sekali Kamu mau masuk sini? Ya, ya, ya. Hmm. Kamu ikut saya masuk Islam Terus hmm. kamu pergi ke Majid, jangan tinggal di benda ini ini sudah ada yang menempati kan? Iya, ramai banget. Sudah banyak banget, banyak banget. Ramai, ramai, ramai. Kuat, kuat semua di situ itu. Sakit-sakit saya di sini semua. Huh, oh, bang hmm. ya, saya mau keluar aja. Sudah situ juga tidak penuh. Susah saya, kalah saya. Nah, saya dua. Jangan saya dan. Hmm. hmm. <tuk> ini bikin saya loh dalam ini. Sama. sama bikin Uf. Syiwa ustaz. Us hitam. Dosa. Wah. Muhaya Ayo kita bereskan insyaallah. Bismillah Ini punya leluhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala insaall tahumman khalaqas samawaati wal arda la yaqulunallah. Kul atha dari masa lalu yang suram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 برات من الله ورسوله لا الذين أحتمن المشركين من الله ورسوله لا دين أحتمن المشركين برات من الله ورسوله لا لدينا أحتمن المشركين من الله ورسوله لا لدينا أحتمن Mushrikin falamma <himham> yang tinggal Di sini bihi sihar inallaha sayubtilu inallaha sayubtilu inallaha kamu yang tinggal sini. Pak, mau terus -terus, saya. kamu mau mengganggu rumah bapak itu ya mm -mm, iya iya iya apa gangguanmu mm, semuanya sakit badan, mata, kepala, kaki, badan, pinggang, kaki, mata, semua benar pak benar iya <laughs> iya sakit ras. pasti <laughs> <laughs> <laughs> sakit <laughs> terus? Ya. sakit-sakitan terus pak? Mm -mm. Matanya tiba-tiba <tuk> tidak bisa melihat <tuk> Ya itu saya tutup matanya Ken Kenapa saya kamu papan. menyakiti dia? Karena dia sebagai keturunan tidak bisa merawat ini. kami minta makan Kami minta makan Biasanya kamu dikasih makan apa memang? Iya ya, sama bapaknya dikasih makanan Apa makananmu? Bunga sesembahan jadi, banyak. jadi kalau keris hmm. ini dikasih kembang hmm. dikasih minyak wangi dimanikan hmm. itu untuk kamu iya oh itu larinya ke kamu iya, makanan saya oh itu makanan kamu ya. ha. Ha. siapa? oke okay, pak oh. <laughs> ini ya. yang pelakunya hmm. sendiri yang aku pak ya bukan ya. saya yang ngomong ya <laughs> hmm. <laughs> hmm. jadi karena ini tidak pernah diurus hmm. kamu nyakitin hmm. Oh, ini ya, bapak ini saya akan kejar semua keturunannya sampai ujung. <laughs> saya menuntut hak saya. Guys, <laughs> menuntut hak. Emang dulu leluhur yang punya ini, ya, kamu ya, ngasih apa ke leluhurnya? Kesaktian. Kesaktian. Ya, Satu kali mereka. Ap, kamu bisa ngasih kesaktian oh. ke semua orang. Ya. Kalau gitu, kasih saya kesaktian aja. Nah, tidak mau saya perlu kesaktian loh. <laughs> wah, oh, harus ada timbal baliknya gitu iya, yeah, ada bayarannya Oh, kayak Mereka gitu oh, emang apa kesaktiannya? hmm, mm, kebal Oh, oh kebal aja, ya. bisa terbang wah, bisa terbang boleh ya, lah, apa bisa terbang sekarang, kalau pakai enggak? hmm, tidak <laughs> hmm. terbang hmm. ya, rapid test dulu ya iya, <laughs> yeah, iya yeah, yeah. kamu oh, kalau us. bisa terbang tuh bayarannya apa? wah, hmm. oh, itu bayarannya mahal Bayarnya mahal orang. Hmm. Nyawa orang Nyawa Nyawa orang Iya nyawa, Tum nyawa orang Tumbalnya nyawa orang Kalau nyawa bisa terbang ya. Kalau kebal apa bayarnya? Kalau kebal cuma sajin biasa Wah itu remeh ya, ya. Oh. Biasa aja <laughs> Saya ini perlu kesaktian nih <laughs> Saya ngadepin Jin-jin <laughs> Ngadepin kamu dulu lah Bismillah. ini, ini buat saya ya? Nah, iya iya, silakan. Tapi saya tinggal di situ. <laughs> kamu harus jaga saya. <laughs> ya, kalau kamu ikut saya susah kamu. Jadi kamu sakti, sakti. Ya udah, saya pengen ngetes kamu berarti. Kamu kan sakti. Kalau orang ngaku sakti tuh dites. Ya Kita test ya Bismillah Hadihi jahannamu allati kuntum tu'adun Islawhal yauma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamu allati kuntum tu'adun Islawhal yauma bima kuntum takfurun Ya api, ampun Ya ampun, saya ampun Saya tidak mau lagi Hmm, saya hmm. Hmm. Kamu ini nipu hmm. berarti ya, ya, ya. Kamu ini tidak sakti ya, enggak, enggak. Cuman ngaku-ngaku ya, ya, ya. Tapi minta bayaran ya, mahal kan ya, ya, ya, ya. Maksud ya, ya, ya. baru dibaca dua kali Udah panasan Tapi kamu bikin kerusakan Di rumah ya, ya, ya, ya, ya, ya. Di badan bapak ini Kamu kasih Barangnya yang di ya, rumah ya dah gini ini hari ini keluarga ini pengen berlepas diri dari kalian tidak mau lagi ya zaman dulu leluhur itu urusan mereka, lah. mereka bapak ibu ini tidak tahu tidak mengerti ada kalian itu bapak ini aja tidak tahu kamu tinggal dalam keris ini ya pak ya bapak tidak tahu ya pak ya selama ini ya Tapi saya tinggal di mana? Gini, dengarkan saya. Kamu ikut saya masuk Islam, hmm. terus kamu tinggal di masjid tuh bersama hmm. hmm. teman-temanmu yang tadi udah masuk Islam. Tadi ya, saya lihat mereka ke sana. Masukkan yang lain. Hmm. Kalian satu ini kan? Hmm. Ada kaitannya kan? Iya, iya, saya di keluarga ini. Iya, masih masih berkait semuanya ini. Hmm. hmm, masih berkait. Jadi harus dilepaskan, satu lepaskan semua. Ya udah, kamu dulu. Ayo kita putuskan ini katanya bismillah. Bara'tun min Allah Ayo Pergi ke majid itu tu, majid Saya. yang besar tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Allahumma tu. Hmm, hmm. ada rasakan sesuatu? Hmm. Tidak. Omset apa dan dia banyak sekali. Saya dari sini. Apa? apa, tidak. Saya dari sini. Iya, iya. Ya, sudah. <coughs> hmm, hmm. Selamat.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 Baratu minallahi wa rasulihi hatu min al min wa rasulihi kamu diam dulu Saya dulu sama dia. Kamu diam. Hey, kamu, diam dulu. kamu dari sini juga Iya hmm, sama dia hey, kamu buat apa ini ha, ha. Usir -usir orang. Hmm. Hmm. Hmm. Kamu tinggal di sini hmm. juga. Hmm. Ya. iya hmm. Kak. Kami mau ngusir kamu. iya, iya, ya. Saya tahu. Tapi kenapa? Karena hmm. kami tidak mau berbuat syirik. Ayo kita masuk Islam. Hmm. Hmm. Baraat. Walaikum. Islam? Ya. Islam? Hmm? wal Wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun. Tapi gimana caranya beribadah? Ha. ha? kita masuk Islam dulu. Oh, ya, ya, ya. Ikuti saya. Ayo ah, ah, ah, ah. ah, iya, makanya. Daratul <tuh> min Allah wa rasulihi lal dinahatun minal musyrikin. Bara'atu min Allahi wa Rasulihi Lalladhinahatu min al-mushrikin Bara'atu min Allahi wa Rasulihi Lalladhinahatu min al Ayo kita bucakan syadat Shadat Shadat <coughs> Hayuk kita hancurkan bismillah. Masih kuat katanya. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'anahu haba amman sura wa yunzilu alaykum min samaa'i ma'an utahirakum bihi wa yudhimi ankum rijzaa syaithaan waliyarbita qulubikum wa yusabbit bihi alqadam sa'ata allahu bunyana huminal qawa'id fakhara 'alayhim wa sawfun min fawqihim wa ataahumul 'adabu min haytsa la yashurun Kamu dapat tumbal ya? Okey, okey, okey. Hormat عليكم الميتة تودم ولحم الخنزير wa وحيل الغير الله بي. Hormat عليكم الميتة تودم ولحم الخنزير وما وحيل الغير الله بي. Hormat عليكم الميتة تودم ولحم الخنزير وما وحيل الغير الله بي. Hormat عليكم الميتة حرمة عَلَيْكُمُ الميتة تودم وَلَحْمُ مالخنزير وما وحلا الغير الله به حرمة عليكم الميتة تودم وله مالخنزير وما الغير الله به حرمة الميتة تودم وله مالخنزير وما الغير الله به الميتة وما الغير الله Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. min Allah wa min al min darahat min Allah ya, ya. wa rasulih di sini di sini kamu ya. jawab apa dia pegang ya. hmm. diam diam kamu yang diam hmm. ay ikut masuk islam ya tidak mau tidak mau. Saya wad... suka di badannya dia saya saya dari badannya dia badannya dia ke situ, badannya dia ke situ, ke situ, bolak balik, bolak balik, saya di situ Apa gangguanmu ke Bapak ini? Hmm, sakit dia, ya, sakit, eh, oh, matanya, mata, mata, mata, mata, iya mata Matanya sakit itu, saya bikin sakit Kalian kan. menghalangi hmm. kehidupan Bapak ini? Iya, sengaja, saya sengaja, kami sengaja, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, Apa banyak. halangannya? hmm, hmm. Kami biar dia tidak punya pasangan itu yang jelas hmm. Sengaja kami, biar dia sendirian hidupnya hmm. Bapak Karena dia tidak merawat kami, dia yang menjadikan tumbal kami hmm. Bapak benar ke Pak? Hmm. Bapak belum menikah? Iya, belum menikahnya hmm. Sahal kami tutup, semua jodohnya kami tutup Oke, okay, ayo kita Akhiri semua ini insya Allah. Hmm. <tuk> <tuk> kamu, jangan coba-coba kamu ha. Hmm. Saya suka bolak-balik di keris dan badan dia. Jangan kamu ganggu itu. Bagaimana kalau kamu hmm. coba ke badan saya? Hmm, nggak mau. Kenapa? Panas. Oh panas. Ya. Badan saya panas. Hmm. hmm. <laughs> oh ya. Yeah. Aduh, udah ya Kita yeah. gak usah bertarung-tarung mm, yeah, yeah, Saya yeah. capek nih, habis latihan tadi tuh Latihan oh, apa kamu? Latihan membesarkan badan Wah, oh, Kamu sakti berarti Enggak, <laughs> enggak mm. sakti saya Kalau mm. saya sakti, ndak perlu membesarkan badan mm. Sudah ya? Tidak usah layak-layak ya? Hmm. Saya datang dalam damai Saya hmm. membawakan Islam untuk kali Kenapa itu Islam? Ha? Inna dina inda Allahil al Islam hmm. Inna dina inda hmm. Allahil al Islam hmm. Inna dina inda hmm. Allahil al Islam hmm. Kamu tahu hmm. Allah? Hmm. Hmm. Dia tahu Huwa Allahul ladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahada Huwa rahmanul rahim Ya, ya, Allahuladhi. Ya ya. ya ya tahu saya tahu. Tapi kenapa tidak ada yang bilang sama saya tentang ini? Hmm? Banyak saya kok. Baru tahu. Banyak kok yang membawakan hmm. tentang ini. Saya baru tahu ini di sini. Di alam kamu nda ada. Hmm, Bapak ini kan beragama tahu. Islam. Iya. Saya dia berdiri sujud berdiri sujud. Saya tidak tahu dia ngapain. Hmm. Oh. Kalau dia begitu saya balik ke keris. Oh. Hmm. Oh kalau dia berdiri sujud berdiri hmm, sujud, hmm, sujud hmm, tuh ya. kamu balik ke keris. Ya. Kenapa memangnya? Panas Oh panas Kamu tidak tahu Bapak itu berdiri setuju itu ngapain Tidak tahu Panas aja. Itu namanya solat Itu cara kita beribadah kepada Allah Allah itu Tuhan yang menciptakan saya Menciptakan kami dan kalian Ya ya ya ya ya Mau terima Islam? Untuk apa apa buat saya buat apa buat ini balas ini balasannya kalau kamu terima apa coba lihat mana <laughs> sabarlah hmm. <laughs> mendesak ya hmm. wa bashiril ladina amanu salihati amilussolihati lahum jannatin tajri min tahtiha alhanar Lama ruziqu minha Min thamaratir rizqan hmm, ya, Qalu indah, indah, hada Alladhi ruziqna min qab Saya suka, suka. Terima Islam ya, mahu, Ayah, Kita ucapkan syahadat <coughs> ya, ya, Ashadu Allah, Allah, Allah. Ilaha Shiro, pergi dulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam orang tua. Hmm, saya ada di situ juga. Saya, saya, saya. Sama badan dia juga saya. Balak banyak balak balik. Ayo ikut saya masuk Islam. Balik, Ayo ikut saya masuk Islam. Seperti temanmu tadi. Ya, ya, mahu saya Asia, dua, dua, dua, Hai, hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. nah, ada dia. Saya suka dia. Hmm. Saya perempuan, saya suka dia. Jadi, saya tidak boleh menikah. Biar berbuat maksiat, tapi saya suka dia. Ya sudah, hmm. dah pergi ke sana hmm, Tidak, saya belum Islam. Oh, masya Allah. Muro muru mun amah Syau Assalamualaikum Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh besar besar ya besar-besar saya dari situ juga saya hmm. ayo ikut saya masuk Islam berat hmm, tuh min Allahi wa Rasulihi laladina hatu hmm. min al masyrikin berat min Allahi wa Rasulihi laladina hatu min al masyrikin ini di badannya yang itu itu banyak itu harus diobati juga itu oke nanti kita obatin shol Ayo ikut saya masuk Islam Hmm, iya. tadi ya. Yang, Yang cahaya, saya cahaya. cahaya Bagus kan? Indah, indah. Saya mau. Ayo nah, ya, ikuti saya. Ucapkan syahadat. Ini Pernah dikasih darah ya? Pernah dapat darah. <Sis III> Ayo. Iya, uh. Pak. Mungkin zaman dulu. Zaman dulu. Dikasih tumbal ya? Iya, iya, iya. Ayo kita batalkan dulu darahnya. Bismillahirrahmanirrahim. <Sesss No> Hubibat <Sesss> 'alaikumul <No> maytatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla lil ghairi lillah bi. Hubibat 'alaikumul maytatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla حرمة عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما الغير الله به. حرمة عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما الغير الله به. حرمة عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما الغير الله عليكم الميتة ودم ولحم الغير الله Hormat عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وما حلال غير الله به بحرمت عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وما حلال غير الله به يا يا يا يا يا يا يا Ayatkan syahadat Baraja min Allah wa rahsulhihi min min wa min min wa حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ تعليكم الميتة تود دموع وَمَا الخنزر وموع اللَّهِ بِهِ الله عَلَيْكُمُ حري ما الميتة وَمَا دموع الخنزر بِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الله به حري ما وَمَا الميتة تود اللَّهِ لحم حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما الله به حرمت عليكم الميتة ودم وما وحيل الله به حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير الله به حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما الله به saya mau syahadat, tapi saya tidak bisa contohkan saya ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syu syu saya pergi selawat assalamualaikum warahmatullahi <laughs> saya di situ saya mau Islam juga lah, sama-sama ke yang lain. <tose> oh, kenapa? Eh, <tose> saya juga capek di situ. Udah dapat makan ya? Iya, sakit enggak. Ya udah. Sudah <tose> bisa diingat, barang racun minum حرمت عليكم الميتة تودمو ولحم الخنزير الله بحرمت عليكم الميتة تودمو ولحم الخنزير الله بحرمت عليكم الميتة تودمو ولحم الخنزير وما وحيل غير الله بأشهد أشهد Mamadurus, lu, ayah, oh, ayah, ya. sudah lihat ya, semuanya bagus, terang, ya, ya, saya mau Islam. Ya udah, ya, ya, biar ya. cepat ini tunggu, dikumpulkan semuanya, ha? kumpulkan ya, ya, ya. di depan hey, sini, hey. Mampu, mampu. jangan masuk ke badannya. Ya, mampu, mampu. Hai وأن ظَنَّنَّ أَلَنْ نُجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا ظَنَّنَّ أَلَنْ نُجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ Hurimat 'alaykum al-maytatu wadamu wa lahmul khinzir wa mawhilu li ghayril lahi bi hurimat 'alaykum al-maytatu wadamu wa lagi baca ni sangsut saya baca maaf maaf maaf maaf salah salah hurimat 'alaykum al-maytatu wadamu wa khinzir wa mawhilu li Hormat عليكم الميتة والدم والحم الخنزير وما الغير الله بي. عليكم الميتة والدم والحم الخنزير وما الله saya kita pergi yuk semua assalamualaikum waalaikumsalam <tuh> oh, saya uh, awal ya sama selamat hmm, um, masih ada ah, udah habis eh, habis habis hancur udah saya yang terakhir, hancur. Ayah ucapkan? Ah, tidak mau. Saya juru kunci di situ. Ah, juru kunci. Asyadu'al. Alalala, tidak bisa. Kamu dikat pakai darah juga? Iya, darah. Hurimat al-maytatu waddamu ala khinzir wa naw hilal ghairillah hiday. alaikum al-maytatu waddamu ala khinzir wa naw hilal ghairillah hiday. حرمت عليكم الميتة <سؤال> والدم ولحم الخنزير وماهل غير الله به اشهد اشهد اشهد حرمت عليكم الميتة والدم غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماهل الله غير الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih minum, kasih minum. Astagfirullah. Aduh. Yes. Wajahnya sampai merah. Besar-besar, ya. Makhluk yang di sini, ya. Iya, um, saya khawatir dia bisa iya. ngambil kendali kalau ke badan ini. Ya, <laughs> badannya besar <coughs> dulu. Ini di rumah ini, tuh, suka marah-marah, suka kaya syafaat. sudah di situ sudah selesai kan bagus ayo okay, doh babak kedua doh ronde kedua saya lawan Edo bu. Oh, bahaya ni <laughs> jangan cekik saya doh kalau aduh tinggal yang kalau Masuk apa-apa sih. Enggak apa-apa sih, situ aja enggak apa-apa. Enggak apa. Enggak Di sini aduh bismillah Sudah selesai. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. rajim Walahu masakan fil laili wan nahari nahari kamu dari leluhur juga? Hmm. Dari sebelah siapa? Sebelah bapak, sebelah ayah. Hmm. Dari Jawa. Hah? Hmm. Oke. Okay. Kamu udah lihat kan? Hmm. Nah, ikut saya masuk Islam. Ikuti saya. Asyhadu. Allah, Allah ilaaha illallah. Ashadu adna Allah. Muhammadan Rasulu. Waalaikumussalam. Dah pergi ke masjid Al Hikmah tuh di situ. Oke okay. masih ada. Wallahu Ada ke yang besar yang kuat di badan ini wala humasakana fil laili wan nahari wa huwas alim wa lahu fil laili wan nahari wa huwas alim wa lahu Kamu Dari Anak ini kuat? Mana? Anak Anaknya kuat. Iya, badannya besar. Kamu penjaganya juga? Ayo ikut masuk Islam Ashadu Allah Ilaha Ilaha Assalamualaikum Wa Waalaikumsalam Warahmatullahi Ini hmm. Anu ya apa Sopan Sopan Sopan Habis Islam tu Keluar Salam gitu Beda yang sihir Yang sihir pecicilan ya Aa, Terus keluarnya muntah ya hmm. oh, Kalau kerajaan tuh kayak gini hmm. Ayo ikut saya masuk Islam hmm. bisa. dulu pasukan Oh ada ininya juga? Ada Masing-masing oh, anak itu ramai yang ngikutnya hmm. Oh iya kumpulkan yang satu lagi masih tuh. Mama satu lagi mana? Apa? Panggil. Adiknya dia. Hmm. Panggil adik. Ah duduk situ, dudukkan situ aja. Ayo kumpulkan, kumpulkan. Wala Ya. Ayuk ucapkan syahadat, kumpul semuanya. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitanna sayadkhuluna afwaja. Fasabbik dihamdi <coughs> rabbika wastaghfir Innahu kana tawab Sudah kumpul semua? Zee Walahu ma sakanah fil layli wal nahari Wahu was sami'u al alim Walahu ma sakanah fil layli wal nahari Wahu was sami'u al alim Walahu ma sakanah fil layli wal nahari Wahu was sami'u al alim masakan <Sessizuk> Ada yang nak mau? Kita coba pakai ayat ini. Itu <Sessizuk> <Sessizuk> Nanti, itu nanti kita fokus ini loh kita aja masuk Islam semua teman-temanmu wa anna nadanna allan nujizallah fil ardi wa lan haraba wa anna nadanna allan nujizallah fil <tuh> ardi <tuh> wa lan haraba Ya, kumpul semua. Kita ucapkan syahadat. Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun rasulullah. Assalamualaikum Ustaz. Sudah Islam semua? Sudah. Dah pergi ke majlis sana. Tolong yang rangkuk itu. Oh, memang sini. Okey, ayo kita dapatkan dia insya-Allah. Walahu masakanafil laili wan wa Walahu Kamu siapa? yang jaga rumah ini nih Jaga rumah ini? dari kemarin ganggu Ngapa kamu ganggu sini? Suka Kamu kafir apa muslim? Kemarin sih udah ucap. Terus? Innal munafiqina fid darkil asfali minan naar Innal munafiqina fid darkil asfali minan naar Innal munafiqina fid darkil asfali minan naar Apun Aduh, jangan syada lagi Eh, tapi saya suka kan Ini yang dia kan Hehehe Iya, kan Saya sudah bilang kamu Iya kan? Ya. Saya kasih kamu air rupiah kan? Kenapa kamu masih sini lagi? Tewa tinggal di rawa ini. Hai, ada itu tuh? Ada siapa? Bapak ini. Oh, ngikut bapak. Putuskan oh, oh, oh, dulu. Oh, ngikut bapak. Oh gini dok. waktu bapak wisataan, kan banyak darah tuh. Sampai Saya dari tadi nih Dari kemarin Waktu pertama saya kesini hmm? Saya baik-baik nih ya? Kalau kamu kayak gini lagi Nanti enggak enak Capa nih Ucoba. Oh, coba oh. Saya tidak takut Oh ya <laughs> Waduh Nantang ya Ya, awak lebih kali natal hitam natal Siapa kamu sebenarnya ni? Hah? Hey, jawab saya. Siapa kamu sebenarnya? Kalau kamu tinggal di lingkungan, tak mungkin kamu kayak gini. Kalau kamu jin biasa hmm? Saya yang ngikut dia Waktu dia kecelakaan hmm. Saya yang mencelaka dia Menutup mata dia Kenapa kamu mencelaka bapak itu? Karena saya suka penjaganya Kamu suka dengan penjaganya? Hmm. Penjaganya kan sudah dibereskan kalau kamu masih mengikut sini? Saya masih mengikut dia. Karena saya hampir memakan dia. Memakan darah dia. Hmm. Darah yang kamu kejar? Hmm. Hurimat walaikum al-maytatu wal-dammu wa lahmul khinzir wa maw hilal ghairillahi bih. Hurimat walaikum al-maytatu wal-dammu wa lahmul khinzir wa maw hilal ghairillahi Haramat عليكم الميتة تودم ولحم الخنزير الله بحرمة عليكم الميتة تودم ولحم الخنزير وما هو الله بحرمة عليكم الميتة تودم ولحم الخنزير الله الميتة Sakit kah? Sakit dong Kuat kayaknya ya? Iya, hmm. belum pisang Iya, yeah. ntar ntar Oke, okay. mau dibereskan? Bereskan do. Ini mau dieksekusi atau? Eksekusi gak dok udah, soalnya udah di Udah, pada gangus Ya udah Ah <tuh> Bersambung <tuk> Bersambung tega Bersambung Bersambung Bersambung Bersambung Aynama Takunu <tangan> <tuk tangan> Yaatibikum Allahu <tuk> Jami'an <tangan> Ala Kulli Qadir Ainamatakuu yati kulli qadir. Aina matakuu yati bikkum kulli, qadir. Ya ala kulli qadir. Silakan. silakan. Jangan saya. Nih, baca bismillah aja terus di pakai tangan. Ini Tidak bisa dikasih ampun kayaknya. Jahat ini. Melawan asan nak tu? Asahlah, <laughs> kita ini luar ni. Ini static banget. Aduh, kenapa harus berakhir seperti ini ya? Qadarullah. Hmm. Wa lahum masakanafil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul alim. Walahuma yeah. Ya penjaga juga huh? Kamu di tangannya Ayo ikut saya masuk Islam adalah <laughs> Jangan provokasi saya hmm. Ya Tidak hmm. usah lah. kita Tidak usah lawan-lawan lah <laughs> Ya udah coba Kayak gimana kesaktiannya. <sighs> ah hebat hebat hebat hebat hebat hebat hebat kayak yang komen di kolom komentar sok tahu hebat hebat dah dah Allah nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Allahu ashadur Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Alhamdulillah. Ya, dah pergi-pergilah. Ah, Alhamdulillah. Sisa-sisanya -sisa kayaknya. Hmm. Dulu yang kita rukiah pertama tu banyak kan? Hmm. Sampai yang buaya-buaya hmm. itu ya. Dari saya. Dari belah ibu ya. Kerajaan Mana? Sambas ya Kita tak tahu Iya Kita tak tahu, yeah, kita <laughs> tahu pak Zaman zaman kita ni tak tahu Nenek datuk dulu tu nah, kan Tak tahu Kita rasa tu Kita orangnya panas gitu Tak hmm. mau Pengen nampokkan orang gitu. Emosian oh, gitu ya oh, Saya biasa tu Kalau saya lagi pusing Saya tak mau pergi Ketemu kawan Bisa-bisa Ini ya bu ya yeah. Takutnya <laughs> lepas. pernah biasa orang Oh ya yeah? Asya Allah. Bentar, bentar, bentar ya? <laughs> panas loh. Kok panas betul. Badannya panas langsung. Alhamdulillah. Tadi waktu pertama saya buka tuh kenapa pada mual? Maksudnya gerisnya. Kayak ada Maka. energi gitu. Hmm. Maksudnya. Gitu. Hmm. Kayak mental gitu kita. Gitu. Oh, energinya itu nol lagi tuh. Hmm. Ya kan kalau yang gue saya pernah mak, mak yang saya pernah belajar tuh ya yang tentang metafisik ya. Jadi kita tuh setiap makhluk tuh punya energi kan, punya aura gitu. Nah, ketika itu berbenturan, itu akan naik, akan kayak gitu Kenapa Jadi, saya tidak merasakan apa-apa? Saya tidak tahu ya. Tapi kalau yang katanya kalau yang terbuka mata batinnya apa bukan sih apa? yang bisa lah Kalau kena benturan sama yang lain tuh terasa gitu. Oh gitu. <laughs> Atau kayaknya ini deh karena mungkin ada hmm. hubungan darah kali, hubungan sama ini. Hmm. Bapak waktu saya buka itu Nggak. ada rasaan suatu, tidak? Yang mungkin yang uh, yang itu yang terbuka. Iya. Hmm. Sebenarnya malah lebih rentan ya dengan ya, <laughs> dengan benda-benda seperti Jadi, ini gitu. apa? Yang yang saya, yang saya pernah dapat ya. Jadi uh, busu yang bahaya itu. Kalau mata batinnya terbuka, dia tidak bisa uh, mengelola gitu, tidak bisa bikin benteng sendiri. Mm -hmm. Kalau kalau dia lemah, dia akan sering kerasukan, gitu satu. Makanya saya uh, saya coba maintain gitu, saya aku biasanya enggak kemasukan. Saya sih ambilang nggak pernah gitu. Selama ini ya. Dan saya bisa kontrol mereka, jadi saya bisa kontrol uh, takutnya it. itu. Ada yang bisa masuk ngambil take over semua itu yang yeah, kerasukan kerasukan full ya, ngeblank ya. ya. Jadi selama ini tuh enggak pernah kerasukan. Tidak pernah. Waktu kita rukiah ini memang ya. sengaja diizinkan ya. ya. Saya, dia, dia, apa, masuk, Tapi hanya sebagian ya. Sebagian, tidak, saya, tidak tidak menguasai sepenuhnya ya. Oh, ya. saya bisa bisa ya ini. Kalau mereka udah, saya akan mereka keluar. Uh, atau... ini maksud saya ini maksud ya, saya kalian menjelaskan ke ke penonton. Kan mereka tuh ngelihat Pasien-pasien saya itu kalau kerasukan tuh memang beda-beda Pertama kalau karakter jinnya misalnya ada yang wujud binatang ada yang wujud laki-laki misalnya wah gitu kan ada yang perempuan yang yang itu memang beda-beda tapi itu tergantung tingkat penguasaan jinnya juga ke, ke jasad orang itu ya itu tadi kalau dia dikuasai sepenuhnya ya karakternya itu full yang jadi harimau ya harimau ya gini dia kan berjalan ada kan juga ada -nda -nda sadar apa yang dilakukannya nah iya itu makanya nah itu sedangkan yang setengah sadar artinya orangnya masih sadar tapi gerakannya suaranya itu dari jinnya itu makanya seperti itu, itu itu yang mereka kira itu apa settingan ya hmm. ini pura-pura kayaknya nih <laughs> ini acting aja settingan. nih katanya padahal bukan seperti itu memang ada bentuk kesurupannya seperti ini masih bisa mengendalikan uh, masih bisa mengendalikan <tuh> kayak, kayak, kayak gini kan sangat-sangat uh, ini sangat Sedar. terkontrol kan bah, bahkan bisa ngasih tau dok ini masih ada dok ini di kepala saya dok ini di belakang itu berarti kan masih sangat sangat terkontrol gitu, makhluknya itu bisa dikontrol, bisa di... tidak ya, sampai ini ya, itu yang makanya kadang ada yang guling-guling jadi ular, itu bu jadi yang manjat kalau monyet tuh dia di, dikuasai sepenuhnya pak biasanya, kalau udah sadar tuh, dia tidak ingat kan? tidak ya. ingat dia tadi ngapain ya. Tuh. itu yang, yang, yang ya, jadi selama belajar apa di sebenarnya tadi metafisik? Ya. Itu berusaha me mengendalikan jadi, itu ya. jadi kayak ada buat mengontrol apa ya? Kayak aura gitu. Iya. Tapi so ulangan semua punya punya aura kan. Memang sih kayak kalau oh, yang terbuka mata batin itu kayak menarik makhluk-makhluk gaib gitu. Ini kayak oh. Kalau orang yang terbuka itu misalnya lagi jalan tuh, kayak ada oh, ada lilin nih, ada lampu Nah itu kenapa pasti... Oh, Pantesan gitu. uh, uh, siapa, siapa. Nah, gitu. waktu habis ziarah Yang dari makam ikut. Yeah. Yeah. Dari mana-mana ngikut? Kalau dari hutan, yang dari hutan ngikut gitu Iya, yeah, yeah. Jadi itu justru uh, rentan Iya. Yeah. <laughs> kalau, ya itu saya bilang kalau tidak bisa menguasai diri gitu. Karena akan diambil sama mereka semuanya. Iya. Ya? Iya kalau sampai kalau cuma ngikut terus dia nempel numpang tinggal gitu kan di badan. Alhamdulillah.